Lionel Messi memang sudah berusia 35 tahun, tergolong senja untuk seorang pesepak bola profesional di kompetisi kasta tertinggi Eropa. Namun, penggawa PSG tersebut masih mampu menunjukkan tajinya musim lalu. Messi membuktikan bahwa ia belum habis, kendati masih harus beradaptasi dengan iklim sepak bola Prancis, ia mampu tampil ciamik. Dalam 34 laga bersama PSG, ia mencetak 11 gol. Dalam 2872 menit bermain tersebut, Messi juga mencatatkan 15 assist. Catatan asisnya ini membuatnya menjadi salah satu pencetak assist terbanyak di Eropa musim lalu. Dengan raihannya tersebut, Messi menurut laman Transfermarkt ditaksir memiliki banderol 50 juta euro. Banderol ini membuatnya menjadi salah satu pemain berusia senja dengan harga selangit. Selain Messi, ada sejumlah pemain berusia senja lain yang memiliki banderol selangit. Siapa saja para pemain tersebut, berikut 10 orang di antara mereka. Iago Aspas menempati posisi 10 dalam daftar 10 pemain berusia senja dengan banderol tertinggi saat ini. Penggawa Celta Vigo berusia 34 tahun tersebut ditaksir memiliki banderol 7 juta euro. Dengan banderol ini, Aspas berstatus pemain termahal ke-6 di Celta Vigo. Selain itu, pemain asal Spanyol tersebut juga berstatus sebagai pemain termahal ke-165 di La Liga. Musim lalu, Aspas tampil dalam 37 laga La Liga. Dalam 3.095 menit bermain, ia mencetak 18 gol dan 6 asis. Di peringkat ke-9 dalam daftar 10 pemain berusia senja dengan banderol tertinggi saat ini ada nama Luis Suarez. Penggawa Atletico Madrid berusia 35 tahun tersebut ditaksir memiliki banderol 8 juta euro. Dengan banderol ini, Suarez berstatus pemain termahal ke-17 di skuad Atletico Madrid. Selain itu, pemain asal Uruguay tersebut juga berstatus sebagai pemain termahal ke-148 di La Liga musim lalu. Suarez sempat bermain 35 kali di La Liga dalam 1834 menit bermain tersebut. Ia mencetak 11 gol dan 3 assist. Urutan ke-8 dalam daftar 10 pemain berusia senja dengan banderol tertinggi saat ini ditempati oleh Keylor Navas. Penggawa PSG berusia 35 tahun tersebut ditaksir memiliki banderol 8 juta euro. Dengan banderol ini, Navas berstatus pemain termahal ke-21 di skuad PSG. Selain itu, Pemain asal Costa Rica tersebut juga berstatus sebagai pemain termahal ke-129 di Ligue 1. Musim lalu, Nafas sempat bermain 1.858 menit dalam 21 laga. Ia mencatatkan 18 kali kebobolan dan 9 clean sheet di Ligue 1. Juan Cuadrado menempati posisi tujuh dalam daftar 10 pemain berusia senja dengan banderol tertinggi saat ini. Pemain Juventus berusia 34 tahun tersebut ditaksir memiliki banderol 8 juta euro. Dengan banderol ini, Cuadrado berstatus pemain termahal ke-16 di skuad Juventus. Selain itu, Pemain asal Kolombia tersebut juga berstatus sebagai pemain termahal ke 155 di Serie A musim lalu. Cuadrado sempat bermain 33 kali di Serie A dalam 2.492 menit bermain tersebut, ia mencatatkan 4 gol dan 5 assist Di peringkat keenam dalam daftar 10 pemain berusia senja dengan banderol tertinggi saat ini ada nama Luka Modric. Penggawa Real Madrid berusia 36 tahun tersebut ditaksir memiliki banderol 10 juta euro. Dengan banderol ini, Modric berstatus pemain termahal ke-18 di skuad Real Madrid. Selain itu, pemain asal Kroasia tersebut juga berstatus sebagai pemain termahal ke-122 di La Liga. Musim lalu, Modric sempat bermain 28 kali di La Liga. Dalam 2046 menit bermain tersebut ia mencetak 2 gol dan 8 asis. Urutan kelima dalam daftar 10 pemain berusia senja dengan banderol tertinggi saat ini ditempati Angel Di Maria. Penggawa PSG berusia 34 tahun tersebut ditaksir memiliki banderol 12 juta euro. Dengan banderol ini, di Maria berstatus pemain termahal ke-12 di skuad PSG Selain itu, pemain asal Argentina tersebut juga berstatus pemain termahal ke-83 di Ligue 1 Musim lalu, Di Maria sempat bermain 26 kali di Ligue 1 Dalam 1.653 menit bermain tersebut ia mencetak 5 gol dan 8 assist. Manuel Neuer menempati posisi 4 dalam daftar 10 pemain berusia senja dengan banderol tertinggi saat ini Penggawa Bayer Munchen berusia 36 tahun tersebut ditaksir memiliki banderol 15 juta euro Dengan banderol ini, Neuer berstatus pemain termahal ke-14 di skuad Bayer Munchen Selain itu Pemain asal Jerman tersebut juga berstatus pemain termahal ke-75 di Bundesliga. Musim lalu Noer main 2.511 menit dalam 28 laga Bundesliga. Ia sempat kebobolan 26 kali dan mencatat 10 clean sheet di Bundesliga. Di peringkat ketiga dalam daftar 10 pemain berusia senja dengan banderol tertinggi saat ini ada nama Cristiano Ronaldo. Penggawa Manchester United berusia 37 tahun tersebut ditaksir memiliki banderol 30 juta euro. Dengan banderol tersebut, Ronaldo berstatus sebagai pemain termahal ke-9 di skuad Manchester United. Selain itu, pemain asal Portugal tersebut juga berstatus sebagai pemain termahal ke-84 di Premier League. Musim lalu, Ronaldo sempat bermain dalam 30 laga Premier League. Dalam 2.459 menit bermain tersebut, ia mencetak 18 gol dan 3 asis. Urutan kedua dalam daftar 10 pemain berusia senja dengan banderol tertinggi saat ini ditempati Karim Benzema. Penggawa Real Madrid berusia 34 tahun tersebut ditaksir memiliki banderol 30 juta euro. Dengan banderol tersebut, Benzema berstatus sebagai pemain termahal ke-11 di skuad Real Madrid Selain itu, pemain asal Prancis tersebut juga berstatus sebagai pemain termahal ke-39 di La Liga Musim lalu, Benzema sempat tampil dalam 32 laga La Liga dalam 2.603 menit bermain tersebut ia mencetak 27 gol dan 12 asis. Lionel Messi menempati posisi puncak dalam daftar 10 pemain berusia senja dengan banderol tertinggi saat ini. Penggawa PSG berusia 35 tahun tersebut ditaksir memiliki banderol 50 juta euro. Dengan banderol tersebut, Messi berstatus sebagai pemain termahal kelima di skuad PSG Selain itu, pemain asal Argentina tersebut juga berstatus sebagai pemain termahal ke-6 di La Liga Musim lalu, Messi sempat tampil dalam 26 laga Ligue 1 Dalam 2.152 menit bermain tersebut ia mencetak 6 gol dan 15 assist. Itulah 10 daftar pemain yang berusia senja dengan bandrol termahal saat ini.